Selamat datang dunia penulisan diwara Yang tulus dianggap modus, yang main-main diperjuangin, yang setia dianggap bercanda, yang bercanda dianggap setia. Kukira dirimu adalah panda yang menggemaskan, tapi ternyata buaya betina yang menakutkan. <laughs> Akhirnya masa kita udah usai. Aku pergi dari kamu, kamu pergi dari aku. See you orang baik. Sampai bertemu kembali di titik terbaik menurut takdir. Dan terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang pernah kamu berikan. Jangan lupa uh. bahagia ya kita. Nak.